Tanaman yang mampu hidup hingga 40 tahun ini dapat menjadi sumber serat dan vitamin C yang baik bagi tubuh. Dalam satu buah belimbing berukuran 91 gram, G, terdapat beberapa kandungan nutrisi di dalamnya. Manfaat belimbing berdasarkan kajian para ahli di antaranya adalah, 1. Merupakan antiinflamasi alami. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. 3. Mampu mengontrol berat badan. 4. Menjaga tekanan darah tetap normal. 5 mencegah masalah pencernaan 6 baik untuk penderita diabetes 7 meningkatkan metabolisme tubuh 8 mengurangi kadar kolesterol jahat 9 mencegah dan mengatasi sariawan 10 mempercepat proses penyembuhan 11 mengatasi mah 12 menjaga kesehatan tulang dan gigi 13 mencegah kanker